Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, jumpa lagi dengan Ustazah Sihatin dalam pembelajaran seri tajwid. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita belajar seri tajwid, kita Doa dulu bersama-sama. Ah Bata Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin ya rabbal alamin Anak-anak dengan kita berdoa di awal pembelajaran ini Semoga kita dimudahkan oleh Allah dengan segala urusan kita Dan anak-anak diberi kelancaran dalam membaca buku seri Tajwid Anak-anak, Ustadz kali ini menyampaikan materi Tajwid Kita mengulang, kita review Biar anak-anak bisa membacanya, lancar semuanya yang akan kita ulang hari ini adalah halaman 4 dan halaman 5. Ustazah akan bacakan. Baris 4, baris 5. Di halaman 4. Anak-anak harus menyimak. Buka buku tajuitnya. Kita... Lihat bukunya bersama-sama. Awwu bilahi min as rajim. Bismillahiirrahmanirrahim. Awwurrid ban hada wa in khif tum allatu atina fid dunya hasanah wala Qinwan wa ulang lagi baris 4 ridan hadza wa in khiftum allaa baris 5 aatina fid dunya hasanah wa aqina wan lanjut di halaman 5 baris 3 baris 4 Sada fahum lahum ulang sekali lagi, baris tiga bakum, <San> minhum <San> wa wah. Baris empat, lahum <San> mustaqim, Anak-anak. Semoga dengan bacaan ustazah yang diulang-ulang tadi Menambah kelancaran membacanya anak-anak nantinya Anak-anak ustazah juga mengingatkan bahwasanya yang sudah dibaca ustazah tadi adalah Bab idhar nun dan yang kedua idhar mim Passwordnya adalah nun atau huruf lain Jika bersukun dibaca idhar Ustazah ulang lagi Nun atau huruf lain Jika bersukun Dibaca idhar Nah diingat-ingat anak-anak Passwordnya Nah sekarang anak-anak Ustazah sudah membacakan Berulang-ulang Selanjutnya Tugasnya adalah Anak-anak nanti membaca Kemudian direkam Suaranya dikirim ke Ustazah sihatin itu tugasnya anak-anak. Ustazah akhiri, jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. salat lima waktu. Berbakti kepada kedua orang tua. Dan jangan lupa mengaji setiap hari. Ustadzakhiri bilahi taufik wal hidayah waridoh wal inaya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.